tidak akan bisa. Jumur, jumur. Aduh, itu. Oh, oh, oh, oh. mm -hmm, asisku tujuh ya hebat sekali guys. Asisku tujuh, kamu hebat. Kamu hebat. Entar lu tinggal lagi pada ngetar tol. anjir Ani koplok. <laughs> Ini santan, ya? Ya Allah, bukan tangan-tangan pencuri ya, anjir gue tuh ya, bukan tangan-tangan copet ya. Aduh, kena mulu itu perasaan. Ha udah pas gitu loh, pas sekali. Apa gue harus mainan sabun gak biar tangan gue licin? stand by you hi by you 창이 창이 창이 창이 창이 창이 창이 창이 창이 창이 창이 창이 창이 창이 anjing <laughs> Oh mania <laughs> sapeknya kejauhan anjir Ayo sapek sapek sapek go go go go go durasi durasi durasi durasi cepetan cepetan cepetan jongjongan dimatiin jangan matiin oke okay? <laughs> Di jembut nggak sampai, ya, ya, sedih, sampai, menghilang. Aku tidak bisa Aduh, aduh, Uwai, hmm. sander tayo hi itu mulut apa sampah kayaknya satu jual deh <laughs> kayaknya itu mulutnya temunya di tempat sampah jadinya kayak gitu. <laughs> Mandar kita nggak mau. Yo ya, kita ke gol sepek gimana dong? Wae wae wae nice. Guys, nging pasir daripada Tigrur yang entok. Ah! Oh. No! Si, ay no, you're getting. Oh, seti Griff. Aduh, push terus terus terus. Terus. anjing Ada biar naik ya Biarkan saja ya, yeah. ih langsung nyongglet nyongglet ya apa ya? aduh mak, aduh, apa nya mak? hehehe, ke bapak Lord ya. Fight! Hmm. <laughs> Sok duluan, duluan, duluan! Go! kenapa beta, sakit banget ya emang itu beta Aku beta, dia beta, gak mau masuk sungai. Woi, woi, alpanya bye bye bye bye. Duh, anjing jangan merah dong. Bye bye bye. Aduh, enggak dia ngomprom. skip aja sih hmm siapa ya doi, doi. skip Bang bambang wah si koplok ini lanciloot kotor. <laughs> pakai skill 2 meninggalkan go terus, terus. Wuh, mantap sling Sikit aja dari gamenya Maaf gak bisa login jagain mami Tuh katanya mau mabar Sekarang gak bisa login jagain mami Gimana sih kamu? Mau oh, mabar enggak? Telah ditegakkan. Telah ditegakkan. apa aku harus mau lagi ya kalau tanjing Happy Aduh lautnya anjing. oh <gupanya> kembalasan aduh bunge aduh dan angkat tanganmu mana ada kecuae udah ditegakkan apalagi lo bahkan kongke jali kongke terus kongke kongke kongke kebutuhan sih cowo <laughs> pas itu aja ya, terjalan jalan baik kopok Chưa có, Boy đi ngồi Aduh, uhuh. uhuh. uhuh. ah, de...